Janganlah tidak masa ini muda. Seni, <tuk> selalu bukan, bukan, Walau punya satu anak yang penting masakannya enak mau <tuk> Jika datang seekornya mu